Taikonaut Senzo 15 menyelesaikan spacewalk keempat di stasiun ruang angkasa Cina. Taikonaut Senzo 15 di stasiun ruang angkasa Tianggung Cina yang mengorbit telah menyelesaikan perjalanan ruang angkasa ke 4 mereka menurut Badan Antariksa Berawak Cina. Fei Junlong dan Zhang Lu Bersama dengan Deng Qingming yang bekerja di dalam stasiun luar angkasa dan tim pendukung di lapangan, bekerjasama untuk melakukan semua tugas yang ditetapkan pada hari Sabtu. Bei dan Zhang telah kembali dengan selamat ke modul lab Wen Ketiganya kini telah melakukan aktivitas luar angkasa pada empat kesempatan sejak diluncurkan ke luar angkasa pada November 2022 dan menetapkan rekor domestik untuk perjalanan ruang angkasa terbanyak oleh satu awal Selama misi ekstra terbaru, mereka merasang beberapa item peralatan, termasuk set pompa tambahan ekstra vehicular, kabel lintas modul, dan perangkat pendukung untuk platform muatan ekstra vehicular, meletakkan dasar untuk melakukan eksperimen sains dan teknologi skala besar di luar stasiun luar angkasa, ungkap badan tersebut.